Ini Masa adalah panas. jembatan Saripulau Jembatan ini dulu adalah jembatan kayu Yang semua konstruksinya Terbuat dari kayu Namun dengan berjalannya waktu karena jembatan ini juga dilewati oleh mobil Akhirnya jembatan ini tidak kuat Sehingga uh, jembatan ini sempat runtuh Dan akhirnya dibongkar sama sekali Dan sekarang akhirnya Keluar uh, fondasi dengan the sea yeah. hmm. nah jembatan ini melewati Anjir Serapat Anjir Serapat ini adalah satu terusan membelah Daratan di antara Sungai Barito dan Sungai Kapuas Murung, atau mungkin tepatnya Muara, antara Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah uh, anjir jurus rapat yang uh, ke arah banjermasin nah kalau kita membalik nah ini adalah uh, yang saya katakan tadi di depan kita ya itu arah ke barat ya nah itu adalah uh, sungai Kapuas nah kemudian di kanan ini adalah sungai Kapuas Murung nah jadi ini adalah pertemuan antara sungai Kapuas dengan Kapuas Murung Nah, nanti alirannya akan menuju ke kiri, ya, menuju ke Laut Jawa. Nah, ini adalah suasana uh, dari jembatan Pulau Manggulau. Sekarang kita meneruskan perjalanan ke bawah. Nah, di depan kita ini adalah daerah Mambulau. Ini adalah hari Kamis. Jadi setiap Kamis pagi Itu ada Pasar Kamis ya. Jadi Pasar ini memanjang Dari jembatan ini Sampai ke Dapur Tepian Kapuas Suasana di pasar kamis di desa lampu pasar tradisional seperti ini ada di berbagai desa dan ini adalah pasar munduan I'm go to my sabar di bungkus di ini sini main dia Yes. Hmm. Hmm. ini luar biasa hampir semua keperluan masyarakat mulai dari bahan sehari-hari bahkan sampai mainan untuk anak-anak pun juga tersedia di pasar ini. Ada rp puluh rp pedas dua puluh ribu. Bulat ya, bulat ya. Nah, ke setengah kah? nomor lah ini desa ya. oh, ada kan di ini macam oh ada, Oh, itu dulu. saya jadi memang kalau kita lihat air panjang air pasar ini luar biasa ya. Mm -hmm. ya, ya, ya, ya. Memang uh, umumnya beberapa pasar. Um, um, tomat ya, tomat ya, ayah, hari, juga sepanjang ini. jangan ada oh, teh, 10 ,000? ,000? ,000. ini, ini yang sampai lah, dan pasar kamis. yang bugis yang itu. ting lawan yang waktu mayang tuh adalah akhir daripada pasar kamis